oke okay, lanjut lagi mb5 nya Oper masih dengan operator yang sama oh ya gue lupa diganti lagi tuh skill ya skip silent kembali oke okay, berbicara dengan Milsi risiko Oh bisnis risiko ya jin mm -hmm. Kalau nggak salah nih ada something something di sini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 ternyata benar ya dugaan gua ya sih nah <tuk> <tuk> <tuk> ah, ini nih parah nih ini parah Uh, nge -nge. sering sering sering habis mantap warna babu berarti tahanan yang tidak terlalu berbahaya ya Paling anu, oke okay, lanjut ke MB6 mana mapnya? Oh, <laughs> map ini nih, ini agak sedikit ribet sih. ya, yeah, kita lakukan saja. Ini pakai skill 2, mungkin. Kiyosuke. pakai skill 1, 1. Oke, MB6 making plan. Eh. 寒冷よ oh, <tip> ジャックうん。 ondo ga hikusugiru 私 mulai kelihatan ya susah ya then skill 何か感じた。わしら Nah. ini kan segini ini kan bertambah nih. ini berapa jadinya nih? 2300 ya. lanjut ke MB6 MB7 dimana mapnya itu seperti ini Oke okay, ini dari dari sebelah situ juga ada ya Jadi mau nggak mau kita relakan saja itu satu biji Oh mereka pergi ke tempat kontrolnya. tempat kontrol Oh mereka mau kabur ya Oh enggak cuy mereka ke Anu dulu nih tempatnya si mountain ya <kosur> <coughs> <coughs> Alhamdulillah. Woi ini parah Victoria Eh, ke sini. 至人。エンドフリー。ばらげ。リンゴちゃん、今日も di atas unmon ya eh eh apa tuh apa tuh lagi-lagi meledak itu yang bikin gua tekan juga harusnya gua tekan ini terus nih Ya, nah, bisa dua orang lagi nih mana nih kagak muncul muncul, wah, oh. ya, sip. mudah sekali ya, M tujuannya, MBT 7 oh ini nih, gua ingat nih, nih bapak polisi ini, bolak balik, bolak balik, eh siapa nih oh. gua suka, bapak, ini, wah, masuk ke bagian nih kayaknya petinggi, apa petinggi polisi, ya. nah di sini kita lawan bosnya coy. Hmm. yang pertama kita anu apa yang pertama itu physical demek kita pakai sering-sering setelah itu kita pakai swords siapa oh Anthony gue pikir Anthony siapa pak ternyata si mountainnya gue lupa Anthony namanya namanya Anthony coy saksencaisi oke okay. aktifkan skill ya eh, aktifkan skill nggak salah nih anu ah, no. dia bisa nah mustern bahaya garis nggak sedikit hebat iya oh, di kanan bagian kanan Mampus bagian kanan kita lupa apa. kosong bagian kanan Nah, di dengan si ini dulu kuat itu Aduh, kuat Oke Satu kali doang Eh, eh, Oke okay, Tunggu sebentar. Main susah juga ya. Enggak pakai si Sutik. <tuk> Uh, habis baterai eh, habis baterai lalalalalala la, la, la, la, la. sana bro, bro. ke situ, bro. Waduh. nah hey, nah hey, tidak ada yang namanya first game eh. langsung bisa Berarti kita butuh dua anu kita butuh dua nah. <tuh> Aduh, lewat, Lewat, lewat. Oktik, skill. Tunggu sebentar, jangan dulu. Sebentar. kedua-duanya, Pak. Anda stun saya stun juga, tuh dia jangan macam-macam ya. oke okay, siap-siap ya nah dia bentar lagi mau datang dia meledak tuh. oh man Ini kayaknya kesusahan nih. Oke mantap. Sampai dua defender di sana. Tega ganti ini di kita Ganti dan ini di sini. Okay. lalu ingat untuk Eh, um, waduh eh, eh, eh, eh, berapa jadinya? seribu delapan ya. Okay, masih aman. dah, mantap sekali ya. Oh wow, masih belum selesai ya. <laughs> <tattooikkli> wow man. baru something lagi nih pak. <line> Baik. kita berselaka. Takin. Musuh kegaris sudah selesai. Dengan ini sudah selesai dan gempong sekali tanpa seperti eh, ya, ya. Tanpa seperti ya. Sudah tiada curang ya. Eh. Sonofu, oh. telung ya. Eh. Telungnya masuk penjara ya. Eh itu tadi kita tidak ada apa, ya? <San> prisoner of my mantap dapat medali yang pertama dan kita tunggu untuk ke uh, hari tanggal 29 ya nanti ya Oke okay, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga selesai jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck dan selamat datang juga untuk pendatang baru atau subscriber baru ya semoga kalian betah di channel ini oke okay, dah itu saja sampai jumpa di video selanjutnya bye bye.